Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim saudaraku so, ketemu lagi dengan saya Deni Rosadi dari channel Deni Rosah Automotive Saudara so, Hari ini saya ingin mereview Dan memasarkan Yang baru datang kebetulan mereknya dan tipenya mobil Daihatsu Xenia tipe R-Deluxe tahun 2014 mana pajaknya panjang bulan Agustus sampai tahun depan ya saudara Agustus 2022 Bertransmisi manual pajaknya genap nilai pajaknya sekitar 3,3an per tahun Untuk plat SNK daerah Jakarta Timur Untuk mobil insya Allah aman Tidak bekas banjir dan tidak bekas nabrak Insya Allah mobilnya memberikan rekomendasi Bahwa saudara yang akan membeli mobil Baik cash ataupun kredit Untuk paket kredit saya berikan paket yang paling insya Allah murah DP 13 juta Angsurannya sekitar 3,3an Kurang lebih ya saudara DP13 juta, angsuran 3,3 untuk DP20 juta, angsurannya 3 juta 80.000 ya, saudara. Insya Allah, mobilnya rekomendasi warna hitam. Kelengkapannya, dia sudah ada fog lamp dan grill fog lamp. Mobilnya udah tinggal pakai Kalau lecet-lecet dikit, ada aman, masih wajar ya, saudara. Semuanya masih, interiornya masih original banget. Masih original. nggak ada PR, tidak ada kendala. Ya yes, saudara-saudara, kita jual untuk cash 115 juta, masih bisa nego. Oh mobil ini kita garansikan selama satu tahun, garansi mesin ya yes, saudara-saudara. Ban-ban juga masih tebal semua. Yang depan kanan kiri masih Tebal interior bersih banget. Insya Allah tidak ada masalah, ya, saudara. Insya Allah, mobil ini bisa memberikan pertimbangan yang mau membeli mobil, baik cash ataupun kredit. Yuk kita cek di mesinnya saudara, -saudara. Mesinnya masih kering Masih halus Langsam Tidak ada kendala Dan servisnya pun rutin terjamin Walaupun Servisnya di bengkel pribadi tapi insya Allah mobilnya sehat walafiat Tidak ada yang rembes Getaran mesinnya pun masih sangat langsam Untuk bullhead maupun apron Masih original bawaan dari pabrik Tidak pernah bekas nabrak Ataupun bekas nab, bekas banjir. Untuk di kap mesin pun Ini masih asli bawaan pabrik ya Tidak ada bekas cat Bengkel tidak ada Insyaallah mobilnya bagus banget Nut-nutnya pun masih ada semua ya dan perdam suaranya pun masih asli Dari bawaan pabrik Mesinnya halus ya saudara Untuk apronya semua Bullheadnya pun masih aman Untuk di dalam pun rangka-rangka sasisnya masih utuh Tidak ada yang keriting ataupun bengkok Dijamin mobil ini masih benar-benar enak koplingnya pun masih sangat enak Saudara 115 juta saya jual Untuk cash Untuk kredit DP 13 juta angsuran di 3,3an untuk DP 20 juta angsuran di 3 juta 80 ribuan kurang lebih ya Saudara. -saudara. Oke. Kita tes drive ya Saudara Saudara. Kita hidupin ac Musiknya saya kecilin biar tidak kena copyright ya Saudara. -saudara. Oke. Kita tes jalan Oh ya yeah. Untuk interior plafonnya bersih banget ya saudara Nah semuanya uh, Masih Luar biasa Masih sangat terawat Bersih Yang Ini mobil apik banget loh Yang bawahnya Pemilik uh, Terakhir kemarin Bener-bener apik banget Ini bener-bener mobil Kesayangan Kesayangannya beliau Jadi insya Allah Mobil ini Aman deh Buat kalian Insya Allah tidak akan jadi masalah Gimana nggak masalah coba Mobilnya masih bagus Masih mulus mesinnya pun masih bergaransi selama Satu tahun Nah kita berikan garansi mesin selama satu tahun ya Coba Oke Jadi kalaupun kredit ataupun cash Tidak akan menjadi kendala buat saudara yang akan membeli mobil ini Insya Allah mobilnya bagus Kayak-kaki masih enak ya enggak ada yang bunyi dakduk-dakduk Semuanya masih normal Masih enak banget ini mobil nih. Saudara so, DP 13 juta, angsuran 3,3an. DP 20 juta, angsuran 3 juta 80.000. R tahun 2014 sudah airbag mobilnya enak banget nggak ada masalah warna hitam pajaknya panjang kilometernya masih cukup rendah cocok buat kalian saudara yang akan membeli mobil kendaraan mobil ini Senia R tahun 2014 warna hitam. STNK nya Jakarta Timur Nilai pajaknya 3,3an Dan Pajaknya panjang Sampai Agustus Tahun 2022 Apalagi coba saudaraku aku Insya Allah mobilnya Ini yang kalian cari Ya saudara ya Langsung aja deh telepon saya untuk di AC pun masih dingin banget insya Allah gak ada masalah loh so, cocok lah buat kalian yang mau beli mobil ini yuk kita lihat bagasinya ya kita lihat di bagasinya tengdeng masih enak banget saudara ini mobilnya bener-bener saya rekomendasi buat kalian Wih mobilnya apik bener ban-ban masih tebal daleman masih bersih enak wangi Wih bener-bener enak loh ya saudara apalagi yang saya tawarkan mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi saya jual 115 juta ya saudara gak nggak dimahalin karena apa saya garansi satu tahun dengan kualitas mobil? Insya Allah, grid-nya grid B. Banyak mobil yang lebih murah, tapi untuk kondisi saya nggak tahu. Karena kita ngasih garansi dan mobilnya pun grid B. Grid B itu grid yang cukup baik, layak pakai, ya saudara. -saudara ya, baik, kita tutup lagi. Oke okay, baik saudara berikut yang tadi yang telah saya uraikan Review mobil Daihatsu Xenia bertransmisi manual warna hitam tahun 2014 Mobil ini gridnya grid B Semoga mobil ini bisa menjadi bahan rekomendasi Pertimbangan maupun referensi buat saudara semua yang akan membeli mobil ini dengan DP tiga belas juta, angsuran tiga tiga DP dua puluh juta, angsuran tiga delapan Bedanya lumayan, sekitar eh, hampir tiga ratus ya, hampir tiga ratus Insya Allah, saya berikan leasing yang terbaik buat saudara. Oke, baik. Kalau ada kata-kata yang salah ataupun yang mungkin kurang berkenan, atau mungkin... Cara penyampaian saya yang salah, mohon maklum adanya dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wah, bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa Otomotif.